1 2 yo, GO! woi, oh ya, terbang lagi sama aku, Fernando, di Kaleng coklat. wah kali ini aku dalam mobil dan ini jam 3 pagi ini kita mau jalan-jalan sama teman-teman Merpati Pre-Fly Militan ke Pemalang wah, ke tempatnya anak Merpati juga namanya Mas Sotar wah, kita nanti di sana mau tanding Wow, jadi tanding Merpati versus Drone Race, Drone Race terbesar, wow ngeri pokoknya. Enggak lupa merpatinya ini kita bawa juga ya. Uh, seru banget dan uh, pokoknya ikuti perjalanan kami sampai ke Pemalang. perkiraan sih sampai pagi ya, jam 6, jam 7 Semoga lancar sampai tujuan dan selamat dan kembali ke rumah lagi dengan selamat. Amin. Woo, kita Oke, kawan-kawan, ini kita sudah lanjut jalan. Lihat pemandangannya keren banget. Wow. Wih, lihat saya, lihat belakang saya. Wow. Oh, oh kita melewati gunung selamat dingin, sejuk, dan mantap perjalanannya seru ya jalan-jalan kayak gini jauh ya, jauh ya yeah. memang mengatur waktunya, itu susah dan yeah. pokoknya kita terus turun kita untuk berpati gedung kumrung lawan drone race akhirnya kita sudah sampai di rumahnya Mas Sotar cuman Mas Sotarnya belum kelihatan nih kawan-kawan Gimana nih orangnya nih? Wah, payah. Mungkin belum bangun dia. Coba kita bangunkan. Ini dia. Oh, oh, oh. Halo. Oh, ah. Akhirnya sampai Pemalang. Eh, ada acara di gendungan. Teh dari Pemalang ini. yang <tuh> apa ini, Mas? Hah? Kan kebun teh banyak sini. Oh, oh, bukan asli sini toh. <tuh ini palsu, kan, nase, balik ini satu, satu. Ini ini tak parah, ini mana, mas? oh dari, ya, jempol, jadi nyangkut, ya, aku wih, apa ini mas Zaki? drone race drone race, kok bisa neko-neko? wah, wow. iya wow. oh, udah tapi naik keras? Gitu, kalau keras ini bisa nutup nggak maksudnya? Yang dong, ada kerjanya gitu gimana? Ya, ya, ya. ini mana? ini udah nggak bisa balik, udah itu tadi di print semua? Yang nggak dong, karbon karbon? Ya, ya. kuncinya juga karbon? karbon dong wih, nyontek siapa mas? mata aneh nyontek <laughs> hah? nggak mungkin? kemarangan-kemarangan hah? nyontek mana? pasak punya ide gini ada. Cari di bumi ini ada, kayak gitu kerjanya tadi cuma dicontek dong, nanti ya, akan pertama oh, <laughs> harus didokumentasikan segera ini nah contoh ya udah biarnya aja ini apa? jadi drone Krak Krakatoa berapa inch mas? bukan Krakatoa sih, oh, baru ini baru? oh, prototipe 7 inch ya? enggak, ini 6 inch 7 inch, inch bisa, cuma aku lagi bikin yang 6 nah, jadi itu bisa di folding kawan-kawan, bisa di.. eee.. Uh, lipat nah ini nanti akan bertanding dengan Merpati, Gendo Pro. wah.. akan kejar-kejaran keren banget, keren banget, keren ini ada gps ya kawan-kawan ya, di belakang ya antena <saan> <saan> istimewa <saan> oke, kita mau lanjut bermain freefly di Kebuntah Kebuntah di Kemudian. daerah Muga, Pemalang wah seru langsung di kemenin nama Sotar kita mulai betal, tinggal ini mulai betah, gue tinggalin ini mas <gulau> eh? lumayan betah ya enak dong, ini yang arang kecuk teririt kita ini-ini iya ini, ini. karena Sobifoodnya sih irit ah, dari Jokowi apa tuh? mau belanja sama Nantri kita sampai di Kebun Teh oh, ayo.. Yeah. Hey. woi.. ini Kebun Teh penerbangan pertama kita kita akan terbang di sini penerbangan pertama kita di Kebun Teh keren banget tempatnya, seru banget uh.. Kita akan terbangkan si merpati dan si drun. Drunnya di sini mas. Oh, oh, kita terbangkan di sini ya. Oke oke oke. Kita lihat gimana terbangnya drone ini nanti. Oke, okay, sudah, ya. sudah sampai perjalanan lumayan ya, dua kilo ya, dari parkiran. Nah, nah, ini kita sembunyi di sini, bersama pasukan Free Fire Militan, Wah, sampai Pemalang. Kenalan dengan kenalan, gak mau ya, singa level ya, uh, sesuai sombong. Eh, tuh. Ayo, jangan, ayo terbang ya. Go. go, go, go. Kalau pro itu kayak gitu loh. Wow, CS pro loh. Woeh, es sini dulu es. Sini langsung ulang. Oke, sekian dos. Oke. Kita mau merakit ini. Apa ini yang dirakit, Mas? Utar, gak ada rakit ya? Gimana ini? Gimana coba? Jadi ini drone -nya ini custom ini ya? Custom ini ya? Bikinan sendiri. sendiri ya ceklek, nah, langsung kunci, oh, langsung kunci, langsung Ini Udah, wih, Paten kira -kira. Ini. Paten ya, keren, keren. Makin kan? digoyang, guys, makin muncul. Makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin makin bisa jarak berapa kilo ini Mas Tertar? wah kalau jarak bisa kiluan oh kan pertanyaan umum gitu yeah. bisa terbang berapa jam Mas <laughs> <laughs> orang yeah. umum selalu bertanya seperti Gak itu oke, oke, oke paling setengah jam oke, okay, ini paling-palingnya dipasang ya ini dipasang propnya hitam-hitam semua ini Mas ya? biar ganteng ya jadi tadi tinggal buka doang habis dibuka, terus tinggal pasang prop aja ya? iya oke okay. Kali ini kita mau bertanding pakai drone 6 ini apa namanya namanya ini mas Raja Wali namanya Raja Wali dan bertanding dengan merpati gendong GoPro merpati yang aku gunakan jenisnya adalah Jawa Sungut eh, seharusnya ini udah ngerekam sekarang ya Jawa Sungutnya gendong GoPro terbang di kebun teh istimewa bersama Mas Otar ayo satu Ya sama gini aja nih. Ayo, satu, dua, yo, go! Uwe, terbang, bawa GO, bro, kuat banget. oke, terbang, loh. Oke, sudah terbang, sudah terbang nih ya. Go! GO! GO! GO! GO! GO! Mode parrot disana GO! Sekarang kita sudah selesai di Kebun Teh. Kita mau lanjut pindah tempat menerbangkan lagi di Merpati Gopro rumah makan joglo Katanya tempatnya pun juga seru dan asik di daerah Pemalang juga. Kita bakal ke sana. Kita lihat hasilnya. Oh ya, daerah Moga, Pemalang. Oh. Yuk, jalan. Oke. Kita sekarang ada di tempat kedua, yaitu di daerah Moga juga namanya Joglo Muga tadi sudah main kapal-kapalan Mah Tenggelam lanjut kita bermain free lagi wah ini bermain free lagi Joy! Siwa itu si Joy masih terbang ya dipanggil Mas lagi. wuhuu wuhuu wuhuu wuhuu, meret enteng ya Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, balik semua. Makan siang dulu. Lele. Mangut lele. sponsor oke, Woi, Raja Wali di traktir nih kita, Total ensan ini itu password Wifi nya ada dulu oh iya, genung Wifi nih genung Wifi nya makan, makan, makan nikmat oke, sekarang kita ada di tempat ketiga, yaitu di Gucci Resort ini kita mau berendam, berenang air hangat weh, seru banget ya ini tempatnya, wah kabutnya ya di atas ya. Uh, mantap kabutnya. Oke, terbangin merpati gendong KoPro Jawa sungut di guci air panas cek. Woi, yuk siap yuk. Tiga, dua, satu, go, show. Eh. Uhuh. Uhuh. kawan teman? Seru-seru, uh, Mas Otar. di sini mantap, mantap ini. Gimana, Mas Petar? Ini di Gucci, tegal, guci tegal. tegal. Gimana, Mas Zaki? Mantap, mantap. Seru ya? Seru main merpati, main FBC sambil jalan-jalan. mandi air hangat, mantap. mandi air hangat. dia melucah-nulcan. Amin, <laughs> <Wow. laughs> wuh wuh wuh wuh wuh wuh hey. hey. <tuluh> Oke. Okay, kita sekarang ada di kandang merpati posnya Mas Sutar. Wah. Uh. Ush. Halo, akhirnya sekarang sudah jam jam berapa? Jam 9 malam. Ini kita masih di Pemalang dan kita mau balik ke Jogja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut tonton perjalanan kita ke tiga tempat tadi. Ada di apa ya, kebun teh di omah Joglu Moga, terus di.. guci ya, guci. gitu jangan lupa like dan subscribe terus tadi itu drone aku ingetin lagi itu drone-nya Raja Bali, kalau kalian yang mau punya bisa kontak aja langsung, Japri ya, toh. nanti bisa diurus lah nah, begitu aja, ini bareng kawan-kawan ini kita di rumahnya Mas Sotar, terima kasih banyak Mas Sotar Sama -sama. sudah mentraktir makan, ngajak jalan-jalan semoga semakin sukses amin amin amin, amin, amin. yuk ee. coba naik Mas Mebri masuk lagi nanti Pak Super ya Pak Super masuk lagi nanti ditulungi gue parah Mebri